Nisa Ashifa mantan pacar Alshad Ahmad belakangan ini menjadi sorotan di media sosial karena kabar bahwa dia mengandung anak tanpa suami. Nisa Ashifa bahkan disebut-sebut sudah melahirkan seorang bayi padahal belum menikah, hal itu terkuak setelah Nisa Ashifa menyebutkannya di akun medsosnya. Netizen menduga ucapan Nisa Ashifa tentang pria itu mengacu pada mantan kekasihnya Alshad Ahmad. Setelah hebohnya berita tersebut, banyak netizen yang ingin tahu lebih banyak tentang sosok Nisa Ashifa. Lalu siapa sebenarnya sosok wanita ini? Simak ulasan berikut. Nisa Ashifa lahir pada 26 Juni 1997 di Bandung, Jawa Barat. Ia memiliki akun Instagram Nisa Ashif dengan jumlah pengikut sebanyak 36,6 ribu. Nisa Ashifa memiliki beberapa lini bisnis online, salah satunya adalah Dreamy Oil yang menjual berbagai macam minyak esensial. Ia juga sering membuka jasa titip barang dari luar negeri, seperti Thailand, Singapura, dan Amerika Serikat. Selain berbisnis, Nisa Ashifa juga gemar berbagi dengan sesama. Ia memiliki badan amal bernama Clarity Charity yang rutin membuat open donasi makanan setiap Jumat. Nisa Ashifa juga suka traveling dan mengabadikan momen-momen indahnya di media sosial, diketahui sebelumnya, Nisa Ashifa pernah menjalin asmara dengan Alshad Ahmad. Namun setelah tujuh tahun bersama, hubungan mereka harus kandas. Padahal mereka sudah saling kenal sejak SMA. Mereka putus pada 2018 lalu karena tidak cocok lagi. Hal itu pun diakui langsung oleh Alshad Ahmad sendiri saat muncul dalam konten YouTube Tehermansyah. Sementara itu, kini Alshad Ahmad sedang bahagia menjalani hubungannya dengan penyanyi Tiara Andini. Karena isu ini, Instagram dari Tiara Andini dan Alshad dibanjiri netizen.